ungkap ungkapkan yang ini di masjid majelis ulun tuh ulun wahyud ampat majelis di sungai batang malam minggu di pangkalan rekan hari selasa di kaladan sebulan sekali di basarang seminggu se satu bulan sekali nah itu akhirnya alhamdulillah mulai mulai mulai cuma banyak auran potongan-potongan kita yang ini banyak aurannya mas Nah itu karena apa? Keadaan ekonomi. Nah kadang kita tinggalkan. Karena apa? Yang penting, jangan bertarusan. Nah jadi sepuluh malaikat dijadikan oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala Setiap langkah orang yang telah pula ilmi. Berapa langkah tuh? Ada juga masjid. Tapi guru wajar Kami kada melangkah. Kami kada berjalan. Kami bersepeda motor. Seputaran sepeda motor. <laughs> Seputaran. Berapa bannya nih itu tuh? Nah. Muka banyak pengurus bolehlah kami berputar-putar aja Nah, itu ngarannya anak makalah ni Allah taala dan dari gitu, gitu. <gif> Sebaya Supaya banyak malaikat yang mendoakan jar. Eh berputar-putar aja dulu. Ah, eh, rumah misalkan di di sini majelisnya misalkan oh, Bapak Datuk di Rumbeh, Jalan Pemuda, hanya kena menuju ke Anang. Beritul sana. anak awak makalannya Allah Ta'ala ini duit seribu sepuluh ribu nih duit lah nah kita bertiga nih lah ya bambat lawan paman sana. supaya bapak halah sodaka ini duit pian cuma berjanji aku berikan lawan nikam guru biar pian nih karena ulun memberi ke sini pulang ulan bari ke situ karena situ memberikan pian pulang kakak ada kawan dan nilai pahalannya berjanjian nah kebujian-bujian tak boleh pian, artinya pian gak ada rugi tetap sepuluh ribu tak boleh kalau udah pian ada kawan itu nama akalannya malaikat, ya malaikat kebintar aku kalau <laughs> aku hidup jauh malaikat berikan terbanyak aku makan uyah. Gitu. nah dapang malaikat makan uyah ya kalau berikan daripada pandir, ya istilah aja bang <coughs> ya, gua minum dulu <coughs> luas-luasnya. Nah, itu makanya. oh iya biar gitu. Nah, luas tuh semestinya lah lakian luas. Ya, ya. lagi ini sepanjang-panjang. <laughs> tak sepanjang-panjangnya bibinian tuh nah, nang luas-luasnya. <laughs> Artinya, karya terbatasan, ya. Oh, pada dasarnya, mulutnya Hakon biasa, ulun kecok kecok, kepandir, nih. Boleh tuh ngelikuman, saya kok, kok sedikit parut. Aku rame aja, asulunnya seorang, kita tinggal sesandangnya, kita lah. Belanja jam berapa hari? Dah, Nah, pulau Malik lagi sedang ampihan. Ini adalah pantai panjang, pantai sampai. Ya tapi banyak, asal masuk aja Nah, maksudnya ilmunya kayak itu Nah, ulun kau ma malakan, biar kau ma malakan. Akhirnya, dengan peristiwa Isra dan me'arad yang ini tadi, besokannya Rasulullah tahu termenung. Rasulullah ini tahu, termenung. Ujah Rasulullah, aku, mun, aku sampaikan berita yang ini kepada orang-orang Mekah pada hari ini. Tentulah orang-orang Mekah ini pasti akan mendustakan aku. Nih. Hmm. Tidak ada harapan orang Mekah ini. Hmm. Didustakannya. Hmm. Karena memang Rasulullah sadar. Dalam situasi kayak ini, siapa orang mau percaya. Hmm. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ke kunjungan ke, ke surga, karena kabalik Dalam hanya sekedar bahagian malam. Mana ada orang percaya. Ya. Dalam keadaan termenung, datanglah Abu Jahal. Abu Jahal datang, "Hai bro," jinya. Abu oh. Jahal kan kayak itu gaya, jakai berwahini itu lah. Hmm. Jakai berwahini oh, kada dapang, bro, zaman Abu eh, Jahal tu udah ya. <laughs> Cuma jakai alo gay, itu guys tuh nang pakai nang. <laughs> nang pakai kamera. Wah, oh. kalau pakai kamera. <laughs> Halo guys, saya sekarang ada di anu, Jaroe itu. Secara langsung. <laughs> Nah, Nih pakai bro. Bro, nah, halo, ya, bro. Ya, kalau <laughs> nyata, halo bro. Kalau lo, bro. Baik. Ih, kenapa naik kamu ngotakan? Wahai Muhammad, Abu Jahal kan bahasa salamualaikumnya. Ada tahu dia salamualaikum, lo bang bahasa nabi ulun tertawa mendengar ya kawanan yo bang Datanglah Abu Jahal, lalu Abu Jahal asalamualaikum Muhammad. Ada Abu Jahal itu kan nya ada dia asalamualaikum Abu Jahal gitu. Hah? Kasih Assalamualaikum. Itu artinya doa, doa keselamatan. Iya. Makanya kita kada boleh mengucapkan salam kepada orang yang berbeda keyakinan, ikhtilafudin berbeda keyakinan itu kita kada boleh mengucapkan salam yang itu. Tadi. Nah sebab salam itu artinya selamat dan rahmat atas engkau. Iya ya. Begitupun kepada orang yang sudah meninggal lain agama kita kada kau nyembel almarhum. Iya. misalkan almarhum, buat tekak apa kak? Maranman ada boleh kita nyambar almarhum almarhum al itu artinya orang yang mendapatkan rahmat si Anoja, arwah aja boleh arwah si Ano semalam kalau mau almarhum si Ano udah mau menyalahkan keyakinan nah, itu sama salam maka salam ini kita udah boleh menyebut mau ucapkan salam, ucapkan boleh menyahut salamnya boleh cuma kalimatnya dirubah bisa gua. Assalamualaikum. Jinnya misalkanlah. Assalamualaikum jinnya. Kita harus menjawabnya waalaikumsalam ya kita. Iya. Penyakit. Hitung-hitung enggak ngerti jinnya kita. Penyakit dong, Kenapa? Padahal penyakit. Alhamdulillah. penyakit mah. Padahal itu celaka atas engkau kan artinya penyakit. Eh tapi wah. Mantap nih belain pada orang nih. Hebat lagi. Ya. Ada raja yang gak ada dulu, bari aja lah nah, Raja ini macam-macam, ada galarannya. Ini, nih, isbullah apa segalanya? Datanglah, Nabi Nawas. Nabi Nawas, ya, aku ini cocoknya raja ini orang. Waktu cuma membantai Islam, nah, isbullah. Betul, apa pengaranya? Nangolah-lah-lah, Jabodetan gitu lah. Nah, kalau aku ini bang nasi cocoknya apa? Ovian, oh, lakna, tumbuh. Nah, ya. mantap, tuh, tabuhan asal tabuhan <tabuan. tabuan> allahnya aja neng kita nah, ah melawan orang nang minta ano orang nang katuju nang nih minta lawan kawan rokok padahal ngarannya bagus benar salam budin nah ngaranya salam dirobah diubah hubuhannya jadi sabi bilah apa pesannya belum bertamu kawan sabi bilah bang eh, <tabuan> rokok deh belum <tabuan> tamu kawan sabi bilah bangjar sabi bilah bangjar bang. akhirnya berikit Wah ini sabibillah, gara-gara katujo minta lawan kawan sabibillah. padahal gus <masuk> jawab tuh buat allah teh. Lakhnatullah jara wah mantap jenya asal allah tuh buat allah jaya. Padahal tahu artinya wa alaih artinya celaka atas engkau. Atau bilangnya kadang banyak aja, karena kita kan boleh ya, mendoakan tuh ada boleh. Nah apa jara bu jahal ini direnungkan wahai Muhammad. Kali ini pamanai, ini kan Abu Jahal itu termasuk Mammarina daripada baginda Rasulullah nih. Kali ini pamanai Ulun malam tadi di waktu Ulun berbaring-baring di baitullah di sisi baitullah tiba-tiba datang dua orang malaikat yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Lalu mereka berdua membaringkan Ulun di sisi kabah lalu dibelahnya dada Ulun terjadilah operasi. Nah, itu. Jadi anathesi itu ilmu operasi ya, dokter lah. Kalau pada salah, anathesi itu lah ilmu, ilmu operasi. Nah, itu terdahulu Jibril. Mana tes itu membelah-belah langsung operasi-operasi itu. Tapi hebatnya Jibril kada babius-biusan mendahulu. Rasulullah kada rasul bi gairi marad kada sakit, bi gairi kada kada badarah. Sakit kada badarah kada Rampit ada perlu pakai buntat uh, buntat banyu. <guluh> ya biasanya orang luka orang nato itu pakai buntat banyu. Itu dokter-dokter bedah itu ketujuh mencari buntat banyu. Nah dikasih dengan itu tadi. Nah, Karena mau bakas, bakas luka tadi akan tertutupi. Hebatnya salah satu daripada Allah menganugerahkan kepada buntat banyu itu untuk luka-luka, Coba kalau ada pertemuan lagi wah ini mau ada pertemuan larang harganya Nah, itu salah satu Allah manubrakan. nah ceritakan oleh Rasulullah imbah itu jerabu jahat lalu pamanai ulun dinaikkan kepada satu kendaraan kendaraan kayak apa kaya lalu? kendaraan unta kah karena kendaraan itu aneh pamanai. mau hanya kayak manusia cuma di, belak di sisi kirinya memiliki sayap seperti kuda lalu Imbah itu kemana? Ulun dibawa terbang. Lalu sampailah ulun ke Masjidil Aqsa. Lalu di sana ulun memimpin ada ruh roh para nabi pada waktu itu. Ulun salat. Setelah selesai salat, jauh-jauh. Ulun naik ke mengendarai burak tadi. Terus ulun naik ke atas langit. Lalu lalu-lalu terus. Karena pakai apa lagi? Ini mah hidup pakai ngekesah. Ada dapangan naga itu. Cuma daripada mah hidup pakai ngekesah aja. Nah, supaya nang, supaya nang timbul hidup jazahnya. Nah, begitu sampai terus. Kalangit pertama. Kalangit ke kedua. Kalangit ke ketiga. Kalangit ke keempat. Stop. Jarabunya. Stop. Stop. Kenapa jadi Rasulullah Abu Jahal ada pikiran licik, pikiran licik di benak Abu Jahal. Wah ini berita bagus. Ini kesempatanku untuk memborbardir Muhammad supaya dikaramputakan orang, supaya Muhammad ini sama orang majnun supaya Muhammad ini sama orang gila. Mana ada jalan Abu Jahal? Manusia anak kaya kawa naik ke atas langit, memadah mesir dari mesir haram ke masjidil aqsa terus ke masjidil di atas langit Non sen lalu yang ini mustahil impossible wah kita banyak, banyak belajar kalimat yang tetap kita tutup tutupang dia apalitah supaya kelihatan nang juga tahu iya. bahasa inggris nah cukup kira ku cukup dengan situ aja wahai muhammad kaya apamun kiau orang orang mekkah yang ini tadi kumpul Kumpul seberatan kena kokiaw, lalu ikan berkesah kena dihadapan bubuhannya. Kena <tong> Tinggi pemalai, siap ulut. Beh, tirapun mantap antap nek. Sudah kokiaw kena bubuhannya, kumpulan bubuhannya, kena Muhammad yang berkesah tentang hal ini pasti sudah dikaren orang. Siapa nak aku percaya hmm. naga kain ini nih? kisah kesah nang mustahil dongeng aja ngingin ini. Nih. Baik Muhammad, tunggu Disini. Aku mengiaw bubuhannya. Abu Jahal orang Abu Jahal itu premannya kota Mekah orang jagau orang Abu Jahal itu awak panjang basar rambut jagat bustam tujuh rangkap di awaknya tuh panjirian orang-orang jahat itu tadi langkap di diri Abu Jahal itu tadi Hai, Abu Jahal datang masuk ke pelosok sana masuk ke pelosok sini jadi Abu Jahal itu apa itu kami rahat membasuh daripada unta ampe lu jago jahat bila kau ampeh ampe kau wah itu jahat hmm. kau itu kesan dalam sejarah tuh bila kada ampeh ampe tampar ayo cuman kumpul kalau nalun. datang saya kau pulang kumpul jago jahat datang kumpul habis hibak pada waktu itu cuma Abu Bakar tertinggal hmm. Abu Bakar tertinggal ada tahu empat termasuk ta di situ sudah ta kumpul beratakan Muhammad ceritakan apa yang terjadi atas diri engkau pada tadi malam lalu Rasulullah menceritakan mulai dari awal sampai kisah itu habis apa yang terjadi setelah cerita itu disampaikan manusia terbagi menjadi tiga mustamiknya pendengarnya pada waktu itu terjadi menjadi tiga yang pertama, nangka ada percaya ah, orang Arab bilangnya kalau percaya Nyalain lubuk, lain ikannya Nah, disini, nah mandak kepala di sini nah ajinya. Artinya bahasa kita apa? Karamput, hmm. dusta. Enggak ada harapan enggak nah, itu. Hmm. Lain-lain. Adat-adat mungkin saya udah mapai mandak sini paling-paling ya, kepanasan benar ya, Pak. Hmm. Orang Arab tuh bila di tangan janggutnya enggak hmm. kusut itu kayak itu. Senang benernya, hmm. Coba kita usut janggut tuan guru anak ape sih kalau jangan tuan guru kambing sidin din tuh bang nah, lain lain kampung lain adat lah nah sudah kelompok ini kapan ah sekalinya pengramput Muhammad dinanya pengramput sekalinya ada sangka-sangka ada kelompok yang kedua kelompok yang ragu-ragu sha Handak percaya perjalanan Rasulullah nang ini tadi Tiap-tiap mustahil rasanya Cuma ada dipercaya Rasulullah ini tadi Orangnya kada pernah bakar rambut Mulai lagi halus sampai seganal ini Tidak pernah kalimat dusta keluar dari mulut beliau Handak percaya Rambut Kada percaya Rasulullah ini kan bisa bakar ampun. Nah kelompok nangka ketiga. Kelompok nang ketiga ini adalah kelompok orang nang percaya. Begitu selesai Rasulullah menceritakan ada yang percaya, ada nang selalu percaya, ada nang percaya. Dilihat-lihat Abu Jahal melihat siapa sahabatnya Rasulullah. Karena Abu Bakar karena tak cari ah, Abu Jahal mana Abu Bakar nih? Cari-cari takon sana takon sini. Oh, orang Abu Bakar di sana. Ada ya, diurusnya sana. Uh, Abu Jahal datang, lawan-lawan kawan-kawannya. Setelah, setelah Abu Lahab, Abu Sofyan, Muawiyah, Terkumpulan sana. Uh, Abu Janda masih belum hidup lagi waktu itu. <laughs> <tis> Ringkas, ah, Abu Bakar. Ya, Bukarna, Pak. Nah, yang Abu Bakar nampak kabar. Yang warna Abu Jahalnya asalnya Abu Hasim. Nah, Abu Hasim orang sepuyurnya itu, tapi karena waktu itu terjadi dua orang pemuda nama memakai cambuk nah cambuk ini terdiri dari cambuk besi jadi begitu bermain cambuk cat cat cat cat lilit macul lagi tiba tiba lah letang abu jahal abu jahal ini asalnya abu hasim nah jadi abu hasim pian pintar pian harat kayak apa caranya nih, nah melapasakan melapasakan cambuk yang tapu lilit yang digulu nang ini ini nah bah nangga itu sutil mintil ketimil, gawil <tuk> abu jahal ini jika bahasa banjar nih lah A Anu aja yang tuh gampang manarja sutil manarja jadi kaya apa jurang tatak bulunya aja abu jahal <tuk> awal mencabut cambuk tadi nah jurang kamu ditakutnya kami kita tahu oh. nah mulai disitulah abu jahal tuh mendapat gelar abu jahal asalnya abu khasim <tuk> jahat orangnya jahil bungol bahasa kita ta. nah abah nam bungol mulai itulah dapat dasar bungol itu nah itu itu kisahnya tuh ah oh, sampai sana Abu Bakar, kenapa jadi Abu Bakar ikam kau tahu kisahnya kah kisah abah jadi Abu, Abu Bakar hmm. itu awan ikam saya ikam mengaku sebagai Nabi Muhammad malam tadi iya tulak dari masjid dari Mekah ke ke Masjidil Aqsa ke Yerusalem sana Mbah itu bang eh, Mbah itu ya naik pulang ke atas berarti boleh bu pulang bujurlah jerabu bakar nama kesah itu Rasulullah Muhammad putra Abdullah bah aku nih ini bisa kerampung berdusta jaranjak di bahasa kita itu, eh kan bisa berdusta jaranjak eh makan nasi ikan aja eh. sama ini itu makan juga kalau ya. lalu kalau itu yang menyampaikan adalah Muhammad Putra Abdullah tidak aku makan ya lebih oh ya apa lagi ya. lebih daripada itu pun aku percaya hmm. Oh, bakar. Mulai saat itulah Abu Bakar mendapat gelar Abu Bakar As Siddiq. Abu lah. Lebih itu bakar Apa? Karena Abu Bakar yakin Jangan bertambah dua bidang. nih. Kun dua bidang. Akun gak ada, akun nah, iya. Nah, tetap kok, Adam. orang bahari itu, loh, <tuk> karena itu aja. Ya. Jadi, bahari itu pantun, tapi ujungnya, <tuk> ampun, orang la ilaha illallah. <tuk> nah, la ilaha illallah gitu, nah ampun, orang nang jadi sama nang orang nang. Di tamban, isak, isak tuh pemuayan wangi. Kali bisa diisi di ruwanya, ini udah kan? bisa hebatnya kaji tahun isak. Kurang mang isak. Kenapa gara membacanya tuh dua pembungkam, kah? sumum bukmun umyum pahom gitu kah? ada aja sih din ada sumum bukmun umyum pahum nih, gitu. lalu apa bacaannya tuh cul tanah liat juru nah, apa itu? butuhnya pacul matanya kada melihat Jernah, <tuh> tapi ujungnya berkat la ilaha illallah berkat muhammad rasulullah jadi amunurah kul huwa ahad tahan dipukul Ay, tahan dipahat <tuh>. itu aja bacaan urang Orang tak halanglah dahulu ulung ada bidan, nak suster-suster dan perawat-perawat ini dah dah, orang tak halang dah ulung, orang betianan, tak halang bayinya tersosang, bacaannya nyaman, orang tuh sangkalang sangkaling pucuk jambu campur mingkudu, tak halang tak tujuh jalan abah nang tak dah Ya, berkatlah ilaha illallah berkat Muhammad dan Rasulullah ramah, yakin keluarnya Abu Bakar bahkan apa-apa luar biasa keyakinan Abu Bakar yakin dan percaya ini Muhammad adalah hamba Allah yang diutus oleh Allah untuk menjadi Rasul yang berkuasa atas segala sesuatu Allah ah. La bih Jarab pada ngintu aku percaya apa lagi musakadarna ngintu aja ringkas kisah perjalanan baginda kita Rasulullah di tengah perjalanan waktu mengendarai kendaraan Burak Burak itu satu kendaraan kita tamsilkan Burak itu berasal dari kata barak barak itu artinya kilat. Barak itu dalam bahasa Arab artinya kilat. Makanya burak itu sejauh matanya memandang sampai begitu matanya sampai ke sana set langsung. Makanya seperti kilat. Sampai saat ini kecepatan yang paling dahsyat yang tercepat di dunia ini adalah perjalanan cahaya. Pian ambil sentar. Sintar sentar. Imbah Sintar lalu nyalakan Tek picik Begitu pijik sini, sini cus. Langsung tembus ke sana Itu perjalanan cahaya itu paling cepat Kecepatan cahaya itu perjalanannya itu tadi Nah begitu pun si purak tadi Begitu matanya sampai ke sana cus. Langsung sampai ke sana Itu bagi kena kendaraan yang tadi Akan diberikan kepada kita-kita nih Seberatan Sabuting sama sebuah surang Saikung surang ada sebuah hada seikung seorang burak kenapa kendaraan itu dibari karena masing-masing kita di surga akan mendapatkan 1.900 km per orang berisi lahan tanah kita mulai sini sampai ke bawah muda ke sini kamu hentai 400 ya anggaplah 700 700 km sampai ke Murung Pudak. Kalau 1900 Sama rendah sana kita Ampun kita Ayah apa kita mendatanginya Burak disediakan oleh Allah Ta'ala Kendaraannya Begitu sampai Tapi burak itu masih kelas Kelas ekonomi Kelasnya masih kelas ekonomi Ada lagi kelas yang lebih hebat Kelas fit Namanya dahyatul kalbi Kendaraannya Ini khusus diberikan oleh Allah taala kepada panglima-panglima surga. Orang-orang yang berbintang-bintang di surga telah ya kayak di kepolisian ataupun di tentara turun bintang-bintang para aulia, para syuhada, orang-orang yang berjuang membela agama Allah, mengorbankan jiwa, hartanya demi tegaknya kalimat la ilaha illallah, ini diberikan satu kendaraan namanya Dahyatul Qalb. Apa hebatnya kendaraan yang ini? Kendaraan yang ini hebatnya belum kalau lebih hebat daripada burak nang kendaraan seperti kecepatan cahaya hati kita nih terbetik aku hendak ke Surabaya sudah ada di Surabaya. Ayah anugerah Allah nih lah anugerah Allah luar biasa jadi dunia ini kalau ada apa-apanya al hajar dunia ilah mata allah sesungguhnya kehidupan di dunia ini sandal gula wajah. Tapi, dan apa Nang Sugi Sugi Kenapa? mati, Presiden Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? ganti Kenapa? Soeharto ganti, Soeharto Habibie ganti, pulang Habibi ganti, Kenapa? Kenapa? Kenapa? ganti. Mega, Mega ganti, Kenapa? SBY ganti, Kenapa? Kenapa? Bapak ibu hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah perjalanan, dibawa oleh ibu Tiba-tiba... Sampai Pak Sudhana waktunya lah. Sampai jam 10 pas... Teng kita sedang ambil. Nah. <tik> Ayo, satu teman lagi lah. Tiba-tiba di tengah perjalanan... Ada seorang wanita. Wanita ini adalah bibinian. Mun hmm. <laughs> pian tahu bibinian, perempuan. Kalau bahasa Bawi, nah uluh Bawi. Nah uluh Bawi. Kalau nang lakian tu atak. <laughs> Ada seorang wanita. Wanita ini Tuhan dah. Lirut. Takarucut bilang kalau apa-apanya lagi ya kayak ibarat nang susunya tuh bilang mengkayain terlalu berdarah aja lagi ada iya. kencang-kencangnya lagi tuh ada lagi nah lain, -lain orang halabiyo bisa mengancangin susu biar kayak apa aja tuh hanya biar mau hendak mengancangin susu lawan orang halabiyo seketika kencang caranya kayak apa ngbangali nah, ngali ya orang halabiyo neng mengancangin susu ambil benang ikat di putingnya tarik susunya kencang, Presiden, ini udah kencang lagi tuh, kencang satu tarik. Nah, perempuan ini tadi atau wanita ini tadi yang sudah tua ini tadi, anehnya memakai perhiasan yang berlebihan. Oh, sini, galangnya, Otas kemudian kalung rambutnya kayak ibarat zaman dahulu keriting wah ini rebonding. Nah, celana lepis pensil. Baju kensik mengira-girap. Memanggil-manggil Rasulullah. Muhammad, Muhammad, Muhammad, "Ta' kesini sini, Rasulullah bingung, "Siapa nah, ini ya Rasulullah?" "Man ya Jibril?" Siapa orang itu ya Jibril? "Ya Muhammad, huwa dunia." Itu adalah dunia nang sekarang ini kita tempati. Dunia ini sudah tukar. Dunia ini sudah lirok Dunia ini sudah takarucut. Cuma dengan berbagai macam hiasan-hiasan sehingga dunia ini kelihatan hijau ranau memikat hati. Orang masih terpesona dengan keadaan dunia ini. Aksesoris-aksesorisnya mulai dari HP ah, cumat berganti mobil, tomat berganti perumahan, tomat ini, dibangun orang, bangun ini, bangun ini. Nah, padahal dunia ini sudah tuh hek, tuh ada, pada lawas lagi, pecangan kiamat. kita bang, sama aja kita nih. kira-kira ada nama-namanya kiamat, sebab orang namanya ada iman, selama ada ucapan kalimat Allah, Rabul Jalalah itu masih ada orang berucap. Maka ditunda Allah 40 tahun itu kiamat. 40 tahun kiamat tidak akan terjadi. Selama ada kalimat Allah. Dari mulut manusia. Nah, kira-kira ada -kira lagi orang menyambat Allah tuh. Manusia nih, kita dihuruh arah. Semuanya buta akan dunia. Kejahatan, kemaksiatan. Meraja lelah. Yang kuat yang menang. Yang kuat akan menindas, memakan yang lemah. Itu yang akan terjadi pada akhir zaman. Maka disitulah akan terjadi kiamat. Nah ringkas kisah karena diherani oleh nabi itu dunia wahai muhammad jadi tasulnya takoleh juga kalihati juga. nah akhirnya umatnya banyak nang nang sampai ke situ patuju benar melihat di dunia lagi tadi terus teruskah sadang terus sadang Mudah-mudahan, dari peristiwa Isra Mi'raj ini, bertemulah Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan perintah salat lima waktu dalam sehari semalam, yang pada awalnya adalah lima puluh waktu. Mudah-mudahan, dengan oleh-oleh Baginda kita, Rasulullah Wasallam berupa salat ini, karena salat ini. Uh, Awalnya malakiah yang pertama kali di, diperhitungkan yang pertama dihisap di akhirat itu masalah sembahyang masalah sholat ini jadi mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan. Kewajiban kita yang lima waktu ini tadi. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosa dan kesalahan kita. Mengampunkan dosa dan kesalahan mama abah kita. Mengampunkan dosa dan kesalahan anak yuliat keturunan kita. Mengampunkan dosa dan kesalahan orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang kita sayangi. Dan mudah-mudahan Allah juga mengampunkan Seluruh dosa umat muslimin dan muslimat Dijauhkan dari segala marahaya dan bala bencana Diberikan perlindungan dan keselamatan Mudah-mudahan dihindarkan dari segala musibah-musibah Baik musibah dunia dan musibah akhirat Dan kita bermohon bermunajat Meminta kepada Allah Agar negara kita NKRI Negara Republik Indonesia Yang kita cintai ini yang direbut bukan hanya dengan darah dan air mata banyak nyawa yang tumbang para pahlawan-pahlawan kita untuk merdeka negara kita Republik Indonesia ini kita berdoa meminta kepada Allah bermunajat kepada Allah dengan sesungguhan hati kita agar orang-orang yang bermaksud untuk mencaplok NKRI ini dengan mengganti dengan ajaran-ajaran komunis dihancurkan oleh Allah. Amin. Dihancurkan oleh Allah. Amin. Dihancurkan amin. oleh Allah dengan berkat Rasulullah, dengan berkat para wali-wali Allah, dengan berkat para juriat-juriat Rasulullah. Amin. Allahumma amin wal afwunkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Hmm. Tapi, Bapak Ibu yang bilang Allah, Bapak yang Allah, ada ini ustabru alladzi ustabru al hayy mustafa muhammad لكن زين بن عبد اللهني ألفا، بالله، الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه، الله